serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhagal seputar oleh tentunya Baiklah pada dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam yang bahagia ini kita awali kabar yang sangat spesial banget ya untuk kita semua Alhamdulillah suatu kebanggaan banget nih kepada idola kesayangan kita Selamat untuk Lasty Bawa aku ke penghulu dengan lagu yang sangat luar biasa Adalah salah satu penulisan trending untuk kategori lagu di sepanjang tahun 2021 Google you're in search persahabat Ya Masya Allah suatu kebanggaan banget ya Alhamdulillah dalam pencarian Google terpopuler 2021 Untuk lagu bawa aku ke penghulu untuk Les Ike ini suatu kebanggaan banget ya Alhamdulillah sebagai penulisan trending kategori lagu di sepanjang tahun 2021 Masya Allah Pokoknya bangga banget, bahagia banget yang Mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan, kebahagiaan untuk idola kesayangan ini Untuk idola kesayangan kita Posting yang tersebut juga, ini direpost oleh aku, Sentolfuti Alaskar ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, pokoknya bangga-bangga bangga sama kamu, dek Best! Wow, Alhamdulillah banget ya, war Berkat kekompakan, dukungan yang selalu banyak dari orang-orang baik Kepada Lesti Kejora, Alhamdulillah, tentunya untuk pelagu bawa aku ke penghulu Salah satu penulisan trending untuk kategori lagu di sepanjang tahun 2021. Dan selanjutnya juga perhatikan bersahabat tersebut unggahan spesial. Ini vitamin juga untuk kita semua, sudah di-up di channel YouTube-nya Rizky Bilar. Di YouTube-nya kakak bersahabat, ya kolaborasi bersama Kak Citra, Kirana, dan Kak Renski Adityani. Wah, wow, ini adalah momen yang sangat luar biasa. Ini langsunglah dari Kak Reski yang menyampaikan bahwa Dede Lesti kejora itu lebih cantik aslinya. Ini kejujuran dari seorang Reski Aditya ketika melihat sosok Lesti secara langsung. Persahabatnya ternyata Dede Lesti cantik banget ya aslinya. Duh, pengen lihat aslinya di persahabatnya Masya Allah mudah-mudahan saja. Tentunya doa selalu banyak dari orang-orang baik yang mensupport, yang mendukung, yang mencintai Lasti dan Rizki Bilar Wungan tersebut pun ini dari pos kembali oleh Ake Putih Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah denger ini seorang Rezki Aditya Allah yang bilang Jadi Buat kalian yang suka berkomentar negatif, buka telinganya, jangan budak ya. Tuh, fullnya ada di channel YouTube-nya Kakak Rizky Bilar. Hingga banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram Els Score mengatakan di kolom komentar, "Sejujurnya, pasti si Utun kalem banget Lihat aja, Bunda. Papanya tuh Aduh cute banget ya, masya Allah." Semakin bangga dan semakin bahagia Jadi mengidolakan Lesbidion Rizky Bilar Dan selanjutnya juga komentar lain Diberikan dari akun Al Tati Alscordes21 Mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah Love love love Sejujurnya mereka adalah pasangan yang sangat Amat cocok Masya Allah banget ya Komentar banyak yang positif diberikan dari orang-orang baik kepada Lesti dan Rizky Bilar. Untuk selanjutnya, kita lihat juga persahabat ya Sore tadi, Lesti Kejora Dan tentunya keluarga besar ada ayah Kejora, ada Beni Mulyana Sofian Ada mamah juga itu menghadiri acara syukuran opening Rumah makan sangkan horib persahabat ya Wow, Masya Allah banget ya si cantik idola kita Mudah-mudahan saja semuanya sukses, semuanya lancar Semuanya dipermudah segala urusan dari idola kesengan kita oleh kejora, ini ditemani oleh Bang Lintar persahabat Ya tuh, ada Bang Lintar di sana yang selalu setia menemani idola kita dan kita lihat juga ke berikutnya oh, Masya Allah banget ya adalah kesayangan langsung aja diserbu nih Masya Allah banget sama emak-emak Leslar pastinya Fans sejati yang selalu mendukung adalah kesayangan kita Pas ingat sebuah juga diunggah kembali oleh akun Bilar Galeri Underscore Ada kalimat kesayangan dituliskan? Masya Allah saya Bunda dan baby L. Amin dan tentu, si kejuaraan ini tidak ditemani oleh kakak Rizky pilar Karena kakak Bilar itu lagi kerja bersahabat Ya, tepatnya lanjut syuting GB2 Dan perhatikan di kolom komentar banyak komentar tanggapan yang diberikan salah satunya dari akun Rufi Rahma mengatakan, "Sebelum banyak yang nanya, itu Lesti ke opening cabang sangkan huruf sama mamah bapak diantar lintar, dan mungkin Novi juga. bilar yang gak ikut, dia syuting harus kejar stok sebelum ambil cuti jelang HPL-nya Lesti sekian tuh. Bersahabat, ya, dipahami jangan banyak yang netting." Jangan banyak komentar ini itu persahabat ya Soal kakak Rizky Bira tidak ikut dengan tentunya Lesti Kejiora Dalam pembukaan cabang serta syukuran rumah makan sangkan huri persahabat ya, di sini terterang banget nih jawaban dari salah satu fans yang sangat luar biasa Karena Rizky Bira itu harus top persahabat yang syuting Dikarenakan akan mengambil cuti Soalnya tentunya sebentar lagi idola kesayangan kita Lesik ini akan melahirkan Tunggu Ini tentu sudah jelas banget tersampaikan ya jawaban yang sangat luar biasa Mudah-mudahan fans sejati tentunya selalu mendukung mensupport apapun yang dilakukan oleh idola kita dan selanjutnya ada sebuah ungan spesial juga persahabatnya nih Tentunya lagi sibuk banget ya cari cuan cari Rizky Pilar Welcome to Atiki Waku Eh Rizky Pilar salam cuan semangat Tuh ya persahabat ya Yang banyak neting, tentunya harap diam aja persahabat ya <laughs> Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya ada postingan dari Ayah Kejora, nih spesial banget ya 3 jam yang lalu Mengugas sebuah postingan foto istri tercintanya Dengan tentunya sepupunya diri ya Masya Allah banget, mudah-mudahan saja mereka sehat, bahagia, dan berikan kesuksesan Dan ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Ayah Kejora kayak kembar ya katanya tuh aduh emang cute banget ya kayak memang kembar banget nih mama masya allah mudah-mudahan selalu sehat bahagia terus untuk keluarga besar Idola kita dan untuk selanjutnya ada info bahagia banget nih dari bang Ariel perhatikan di bunganya, satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan momen soal episode terbaru untuk cinta Leslar hari minggu nanti persahabat, ya ini cute banget nih kolaborasi bersama A.A. Irfan dan A.A. Rafi ini dua-duanya digabung persahabat jadi satu di film sinetron cinta Abadi Leslar masya Allah tentunya ini cute dan sangat romantis banget, apalagi melihat kekabilan memakai peci dan sarung makin tambah ganteng aja persahabatnya, jangan sampai lupa tuh diingetin oleh Bang Aril Jangan lupa hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di program Cinta Abadi Lesnar, tetaplah setia bersamaku hanya di Antv. Tu, pastinya kalian gak sabar banget melihat episode terbaru kali ini. Yuk jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan untuk selalu menyaksikan Cinta Abadi Lesnar hanya di Antv.